Alhamdulillahirrohmanirrohim oh, selama gue, gue, gue, saya bekerja gue, ya. di Malaysia, saya selalu berjumpa dengan orang-orang baik. Berjumpa dengan orang-orang baik juga termasuk rezeki. Jadi Betul. mungkin buat sahabatku di Malaysia ya ini hubungan warga Indonesia dan warga Malaysia sangatlah mesra. Betul. Dekat kampung sini kita sudah macam keluarga sendiri. Jadi di sini tidak ada orang lain. Kita semua bersaudara. Wow.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 Mas Toha itu beraya, ya kan? Ya, hari raya di sana itu kan satu bulan gitu. Jadi, keliling-keliling lah seperti itu, Mas Toha. Ya kan, pakai baju Melayu Malaysia, orang jadi tak kenal saya. Aduh, jadi tambah ganteng mesti ya, jadi tambah apa? Comel mungkin ya, seperti itu. Nah, langsung saja, guys, kita penasaran. Tapi seperti biasa, silahkan berkunjung dulu ke channelnya Mas Toha dan subscribe Mas Toha, support terus channelnya, karena videonya Mas Toha itu. Men Menarik dan juga banyak kebaikan-kebaikan yang dapat kita ambil. Nah, langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Pertama kalinya saya berayu pakai baju melayu. Bagaimana sahabatku sudah ganteng apa belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ada nggak sih kalau menurut teman-teman daripada penampilan Mas Toha, bajunya udah bagus, tapi topinya kenapa topi second? <laughs> Hari raya beli baru lah, beli baru ya kan biar bagus gitu kayak orang-orang di sana itu kan. Kalau lebaran kalau hari raya itu semuanya serba baru guys ya. Kalau enggak pakai songket mas lain kali pakai songket coba bagus banget. Terus juga pakai apa namanya itu guys? Apa sih namanya guys ya? Uh, tanja nah pakai tanjak mas toha pasti keren banget asli. Bismillahirrohmanirrohim. Kalau sudah pakai... Baju Melayu seperti ini, tandanya mau berayu. Bang, mau beraya gimana? Mau beraya dekat kampung-kampung sebelah. Seperti apa? Videonya pasti akan menarik dan seru. Jom, jalan-jalan Tapi -jalan Api asli jajan. bagus banget. Bukan jalan-jalan cari makan ya. Tapi jalan-jalan cari jajan. Karena hari ini hari raya idul Fitri. Dan okay. hari ini saya akan mengajak para sahabatku semua. Untuk menunjukkan suasana Hari Raya Idul Fitri Yang ada di perkampungan Malaysia Jom langsung kita jalan-jalan Ke perkampungan Malaysia Dan beraya cari rendang Sama cari makan Karena di Malaysia ini biasanya Hari Raya Idul Fitri pasti akan ada Hidangan rendang Betul pasti itu pasti bagi makan kucing terlebih dahulu sebelum berangkat raya. Kasihan pula nanti kucingnya tunggu kita orang balik lambat pula. Lampar nah, seperti ya. inilah kehidupan kami di Malaysia. Tempatnya sangat nyaman dan damai. Buat sahabatku, apakah sahabatku rindu Wah, kampung halaman? Pokok. Nah, inilah Lampai suasana di perkampungan yang sangat indah. Serasa seperti di kampung halaman sendiri. Bener, bener. Jika kita bekerja di Malaysia di sebuah perkampungan. Di sini juga ada kucing-kucing kampung yang menemani setiap hari. Hari ini saya bagi makan nasi dan ikan rebus. Tapi hari ini makannya nampak tak selera ya. Biasanya dia kalau makan tuh cepat sangat. Mungkin jemu hari-hari dibagi makan nasi sama ikan rebus terus. Seperti kucing-kucing kampung yang selalu menemani saat kesunyian. Dan okay. di sini tempat tinggal kami, Alhamdulillah, sangat nyaman dan damai. Yang penting, hati kita ya kayak, kalau Senang biasa bersyukur ini ya, guys, ya. di sana. Ada ya, Pak D sedang sholat, kerja, ya, kerja, kerja gitu. Hari ini mau berangkat beraya ke kampung halaman, dan sambil menunggu D sedang sholat, saya akan tunjukkan suasana tempat tinggal di depan oh, rumahnya juga, ya, habis di depan rumah saya, saya gitu. seperti inilah. Ada pohon kelapa banyak Jadi kalau ingin minum kelapa muda Tinggal petik saja Alhamdulillahirrohabilalamin Masya Allah Hari raya pertama Saya belum sempat Berkeliling kampung ya, namun hari ini Raya keempat, saya akan Keliling kampung di perkampungan Malaysia, karena saat hari raya Pertama, para warga kampung Yang ada di perkampungan Malaysia ini Mereka juga tidak ada ya, mereka Pergi ke sana family, nah Karena hari ini sudah hari raya keempat Warga yang ada di perkampungan Malaysia ini sudah di rumah semuanya dan hari ini saya mau berkunjung ke rumahnya Dan untuk menunjukkan suasana Hari Raya Idul Fitri yang ada di Malaysia serta hubungan keharmonisan antara warga Indonesia dan warga Malaysia Seperti apa? Yuk kita simak videonya Mas, hari ini kita mau pergi kemana? hari ini kita mau pergi rumah maksu kita beraya dekat rumah maksu terus dengan di ke atas sana rumah Pak Ali Oh yang di atas bukit sana ya ya di atas bukit karena hari raya pertama para warga yang ada di sekitar ini mereka pergi jauh-jauh merayakan dekat darat dekat darat ya, ya. tapi hari ini mereka sudah, sudah berada kali. di kampungnya masing-masing kampung ya masing-masing Oke langsung Serono saja guys. kita lanjut perjalanan pantai, kayak, kayak kampung saya ya di hari ini mau beraya makan rendang kalau ada tapi saya kira ada rendang enggak mas? kira-kira ya, ya. sudah habis ya? habis. kalau kue muih ada? kue muih ada, katanya kalau rendang sudah habis karena sudah raya keempat oh nah, iya Nah, jadi hari ini langsung kita pergi ke rumah-rumah yang ada di Perkampungan Malaysia kita makan jajanya sekali, guys, makan kue muih raya Malaysia ini baru pertama kali saya datang di Perkampungan Malaysia untuk beraya ya, pertama kalinya nah itu maksu ada di tepi laut Sudah lama tak jumpa eh. sama maksu ini <laughs> Maksu Macam mana saya sudah macam oh. <laughs> Jadi Saya pakai baju Melayu macam ini maksu tak tahu Eh Saya juga pakai baju Melayu lah mak, maksu nah sekarang sudah bersama Maksu hari ini sih Maksu ah ini sih bu sudah oh sudah ada mulai pelancong masuk oh sudah ada jadi buat sahabat-cabecu semua kalau mau melancong ke Pulau Tinggi silakan Maksu sudah buka di sini pantainya bersih Itu sih pak untuk outing berapa mak untuknya outing untuk apa ah satu orang satu orang satu orang Seronok guys ya Macam berasa jumpa dengan Mak sendiri kan Pergi pagi, petang balik 150 Dengan makan sekali, Anda boleh berhenti Wow, murah ya Usah hati segitu dengan makannya loh Masih ada rendang gak mas? Wah, ini karena Hari layak keempat, kata mak suhu Sudah habis Habislah. Habis lah, ludes Oi oh, oh, banyak oh, motor ma ke Paksu. Iya. Ada motor baru sekarang ya. Jadi e TV. E oh, ternyata e di sini ada ATV-nya. E Itu berapa saya sewanya? Ya bunyinya tengok jam, tengok, tengok, tengok, tengok jam lah. Oh, tengok jam. Nah. sekarang sama Paksu. Mau balik rumah. Srono, guys. Di sana pasirnya putih Mau ya. Mau MUI Raya. Sini kuning guys, pasirnya kuning ini masuk, ya. Oh ini langsung pinggir, pinggir ini, langsung pinggir pantai. pakai pakaian ini, kenal. Oke, baru tahu guys. Eh senang lah kak sini. Oke. ada motor-motor Nah di sini juga ada motor-motor ATV -motor ya. Jadi buat para pelancong boleh menyewanya betul. untuk jalan-jalan ke tepi laut. Seperti inilah suasana di Pulau Tinggi atau di Perkampungan Pulau Tinggi Mersing. Jadi buat sahabatku barangkali ingin melancong ke Pulau Tinggi, jom, silakan berjuti. <laughs> karena listen. cuaca hari ini memang benar-benar sangat sih, baik. Ya. Ombak pun tenang. Iya betul, bagus. <laughs> Keren sih, enak ya. banget. Oh ini kue-kuenya kue, kue goyang-goyangnya tinggal suku-suku raya, iya sih, raya tinggal, kita lambat tinggal dikit karena kita datang lambat jadi kue-muehnya pun juga sudah nak habis Nampak, nampak. kuih. kuih. Ini air kuih. Ini air kuih. Macam sedap, guys. Kat sini juga ada. kat sini Apa namanya tu Saya lupa lah. loyang. Kuih loyang. Ini namanya kuih kuih. Kuih loyang. I guess. <coughs> Alhamdulillahirobbilalamin. Oh, Selama koy, saya koy, bekerja ya. di Malaysia, saya selalu berjumpa dengan orang-orang baik. Berjumpa dengan orang-orang baik juga termasuk rezeki. Jadi Betul. mungkin buat sahabatku di Malaysia sih, ini, ya, hubungan warga Indonesia dan warga Malaysia sangatlah mesra. Betul. Oh, raya, raya di Malaysia sebulan ya? <laughs> Kalau raya di Malaysia itu sebulan? Katanya. Kue enak berarti Ini namanya kue mawar ya, buah terus, ya, terus di Indonesia rumah saya. tahu kalau di sini apa namanya. Hmm. Hmm. Enak pasti asli. Ini khas -as kampung udak. itu memang enak guys. Tapi kalau di sini kue -kue agak kuyang. besar ya. Kalau yang kecil hmm. tuh jarang. Kulihat jarang gitu kalau di tempat saya. Hmm. Kebanyakan yang gede gede Ada. Hmm. Hmm dekat kampung sini kita sudah macam keluarga sendiri, jadi di sini tidak ada orang lain, kita semua bersaudara. Wow, memang kalau kita berayu pasti nanti kalau pulang perut akan kenyang dan iyalah, hari ini pun Kakak Noren bagi kue kek ya, katanya kue kek ini membuatnya tiga hari tiga malam. Sampai-sampai <laughs> tidak tidur ya karena membuat kue kek dan itu Masu sedang berbincang-bincang dan di sini Masu juga punya penginapan ya buat para sahabatku yang ingin melancong oh, ke Blotinggi. Murah meriah sekali, apalagi sekarang cuacanya sangat bagus, ombak tenang kata maksu kalau nak cari rendang harus raya pertama. Hari ini kita datang sudah lambat, raya keempat ya. Tapi enggak apa-apa, yang Bener. penting saya di sini berjumpa oh, dengan maksu dan keluarganya ya. Dan cukup sampai di sini dulu ya. Hari ini saya juga mau naik ke atas bukit, mau beraya lagi. Wow. Kalau di sini terus nanti jajahnya maksu juga habis. Takutnya kekenyangan dan juga tidak bisa naik bukit, ya. Kali ini pun saya sudah kenyang banget, ya. Makan cake, makan buah jajan. Oke, buat sahabatku yang suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan komen. Oke, guys, sudah selesai videonya, dan itulah tadi ya pengalaman Mas Toha, ya. Kan, pakai baju Melayu seperti itu, guys. Ya, banyak orang gak kenal dia, akhirnya gara-gara istilahnya. Terlalu tampan, terlalu ganteng gitu guys, asli berubah banget gitu. Yang biasanya Mas Toha itu kan pakai kaos-kaos gitu, terus ya biasa aja sih, maksudnya penampilannya santai-santai gitu. Dan ketika pakai baju Melayu, wow, the best. Tapi yang disayangkan di sini guys ya kopiahnya itu beli yang baru lah Mas, jangan jangan yang lama kayak gitu, biar kelihatan rapi, ganteng gitu ya kan. Oke, okay, setuju gak guys ya? Wow, buat teman-teman semua yang mau beliin Mas Toha kopiah, ataupun topi yang tampeci hitam tuh ah boleh langsung komen ke videonya mas Toha seperti itu oke okay, guys ya enak banget sih asli di pinggir pantai gitu terus istilahnya orang-orangnya baik-baik ramah-ramah menyenangkan sekali guys asli menyenangkan sekali oke okay, terima kasih udah tengok video ini sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan jangan lupa ya guys jaga kesehatan dan juga istilahnya mendekatkan diri kepada Allah ta'ala ya. apalagi selepas bulan Ramadan ini sangat sedih sekali apabila kita itu setelah bulan Ramadhan Tapi ya kan Kita tidak bertambah imannya kepada Allah Cintanya kepada Allah Cintanya kepada, Allah, cintanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW Bahkan mungkin kita lupa Seperti itu Jangan sampai seperti itu ya guys ya, ya Usahakan kita itu Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala Perkuat takwa kita ya Oke itu saja video kali ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh